Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja ya. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba tutorial bagaimana membuat intro pada video YouTube ya. Ini tutorial yang sangat gampang dengan menggunakan PowerPoint ya. Baik, ikuti Step by step supaya bisa dimengerti dan dipahami dan ini sangat gampang sekali untuk pemula ya untuk pemula khususnya kita buka PowerPoint ya eh, yang new ya yang pertama kemudian kita klik design lanjutnya format background kita pilih warna ya di sini warna hijau boleh ya hijau kemudian kita bikin gradient fill ya dan bikin gradient fill ya kita geser-geser supaya agak ya kini seperti ini nah kita tarik custom-nya kita klik OK, kemudian selanjutnya kita bikin obyek, ya. Kita bikin obyek, lari ke insert, kemudian klik save, pilih uh, oval, ya, oval. Selanjutnya sambil tekan control kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian kita duplikat. Tekan control D. Kemudian kita tarik ke dalam. seperti itu. Selanjutnya kita klik kedua objek dengan tekan shift. Setelah itu klik edit shape, nah, merge shape ya, merge shape, kemudian combine, klik combine, nah, akhirnya seperti ini. Kemudian Lari ke format, kemudian shape fill ini kita kasih warna, ibarat kata warna kuning ya, kuning, kuning emas ya, kemudian no outline, kemudian kita bikin warnanya warna gradient ya, warna gradient nah di sini ada lagi ya, seperti ini. lanjutnya kita kasih efek ya, efek glow, efek glow sini, kemudian kita efeknya kita option ya lari option bikin hitam saja nah bikin hitam saja lanjutnya tengah-tengahnya kasih kita eh uh, kita kasih bintang bintang ya ini hanya sebagai penghias saja bintang sebagai penghias bintangnya kita kasih warna saja warnanya putih ya teman-teman ya warnanya putih no outline juga kemudian kita glue glow juga gluenya glue glow putih saja nah ini glue putih Nah seperti ini Kemudian ini kita duplikat Teman-teman ya Duplikat Secukupnya Kita bagi-bagi ini Di sudut-sudut sini Nah kita bagi-bagi nah. Sudut-sudut sini Nah, kita bagi-bagi sini, teman-teman. Ya, nah, ini sebagai penghias saja. Kalau kurang, kita duplikat lagi. Nah, ini cara gampang seperti ini. Bikin intro di PowerPoint, ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, nah, setelah itu, tengah-tengahnya kita kasih angka, ya. Dengan cara gimana? Dengan cara insert, kemudian kita klik angka di sini, hmm. taruhlah kita ganti fontnya itu font yang gampang-gampangan saja, contoh fitnat ya, nah kita tambah besarnya, kita taruh di sini warnanya warna merah nah terus dikasih efek glue biar agak matching dikit gluenya glue putih saja karena memang kita suka sukanya putih ya glue ini kawan dan gluenya glue putih saja Ya, setelah itu ini kayaknya kurang gede. Kita gedein lagi ya di home ini. Nah, gedein. Nah. Sekira cukup kawan ya. Nah, selanjutnya kita memberi animasi ya. Animasi ya. Kita kasih animasi di sini. Bintangnya kita klik semua. kita kasih animasi di sini spin ya. Kita kasih animasi spin. Kemudian kita buka pengaturannya. Nah, setelah itu kita klik start with previous Ya, seperti itu. Nah, ini tampilannya seperti ini Kita coba ya. Nah, seperti itu ya. nah setelah itu slide nya kita duplikat kita duplikat slide nya menjadi 5 bagian tuk, tuk, tuk, tuk. Nah, seperti itu kemudian yang slide kedua kita ganti angkanya angka 4 slide ketiga angkanya angka 3 slide keempat angkanya angka 2 slide ke menjadi angka satu nah setelah itu kita atur ya yang slide satunya ini bertambah aminasinya satu ini kita Kasih animasi tambahan yaitu menghilang dari peredaran. Nah, sering, nah ini, nah kemudian kita atur. Nah, kemudian untuk bintangnya juga seperti itu. sintangnya sama lingkarannya kita kasih juga animasi sering juga hmm. akan tetapi perbedaan pengaturannya adalah start with reverse sama-sama dengannya tadi itu nah kita coba dulu ya kita coba dulu tampilkan nah seperti ini tampilannya Kalau untuk supaya berjalan otomatis 54321 kita atur dari dari transisinya Di sini durasinya 50. Kemudian unclick-nya dihilangkan centangnya ganti after. After-nya 00 aja. Sama ini, semuanya sama. setelah itu kita kasih insert audio ya supaya ada suaranya. Oh, bukan on ini ini, ya. ini sudah saya siapkan audionya lalu yang belum punya tinggal download aja audio ini makical intro. Insat. Nah, kemudian kita pinggirkan, kita e, sembunyikan aja di pikiran. Nah, setelah itu kita coba ya. Hasilnya. Nah kurang lebih, lebih seperti itu Kawan-kawan Bagi yang ingin bertanya bisa silahkan Lewat komentar ya Terima kasih atas Perhatiannya Semoga kita masih bisa belajar, belajar Sehingga kita menjadi Orang-orang yang maju Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh